Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Les di dimanapun anda berada DivaTV kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar Sebelumnya para sahabat, bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk terus mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, dan kabar bahagia seputar Leslar tentunya bagi kalian yang sudah mensupport channel ini, Bang Mimin doakan semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan dimurahkan rezekinya, amin kita awali bersahabat ya, tentunya di pagi hari ini kabar spesial masih di momen kemarin saat Bunda Lesti kejuara bersama Kak Dias Kartanjung Masya Allah banget ya kita selalu salvo Dengan penampilannya Bunda Lesti Ini seperti anak gadis banget persahabat ya Bundanya Abang El, Masya Allah semoga selalu sehat Apapun yang dilakukan selalu diberikan kemudahan Kita simak juga nih di kalimat caption yang dituliskan oleh Kak Dias Kartanjung One fine day with you Let's take Masya Allah banget ya Bahagia sekali karena orang-orang baik Selalu mensuport, selalu mendoakan Dan mendukung idola kita Dan kita lihat juga persahabat Ada sebuah kalimat yang diposting oleh akun Sendal Putih Bilar, Ini mengenai persahabatan Banyak sekali komentar-komentar negatif Yang tentunya banyak diberikan dari haters netizen kepada papa Bilar nih persahabatnya khususnya karena kemarin atau semalam memposting postingan foto gaya terbaru rambutnya papa Bilar tetapi ini persahabat ya kita simak ada sebuah kalimat ada yang bilang kalau rambut dicat itu tanda ada nakal dan akhlak nggak baik mari kita nggak kerame-rame apa hubungannya Woi warnain rambut sama tingkah dan perilaku Lihat tuh koruptor Alim santun rambut hitam klimis eh ternyata penjahat. Penampilan itu tidak bisa jadi ukuran tingkah laku seseorang. Dan selama nggak melanggar aturan agama kenapa enggak? Lagian ya istrinya aja bahagia banget dan bahagiain istri tuh dapat pahala loh dan juga umur mereka juga masih muda. Buat idolaku Be yourself aja Yang penting kalian bahagia ya. Masya Allah banget ya Kita sebagai fans sejati harus selalu mensupport Selalu mendukung yang terbaik Selagi itu tidak melanggar ya. Masya ya Mudah-mudahan tetap kompak untuk fans sejati Tetap solid mendukung idola Kesayangan kita Dan kita simak juga di kalimat caption Yang dituliskan Please lah, buka wawasan yang luas Jangan dikotak-kotakan oleh Pemikiran sempit Tuh, Persahabat ya dan kita simak juga di kalimat komentar, ini ada salah satu komentar yang luar biasa juga nih bersahabat ya Dari Les Larsik mengatakan, barang siapa dikasih rambut maka dia sudah siap merawatnya dan merapikannya dengan niat yang menjalankan sunnah Nabi Alaihi Wasallam. Maknanya menyisir, meminyaki, merawat dan masuk dalam masalah boleh menghindari warna yang sudah putih atau uban. Barang memiliki rambut hendaklah ya memuliakannya Tuh persahabat ya Kita selalu men-support yang terbaik saja Mudah-mudahan semakin banyak dukungan dari orang-orang baik Yang tulus mencintai idola kita Kemudian persahabat berikutnya Ini ada momen spesial Masih ingat gak sih kalian saat momen Papa Bilar Bersama Bunda Lesti dan Ayah Kejora ke rumahnya Teh Ocha Di momen ini persahabat ya kakak binar pundung saat salah warna rambut malah ditambahin dipanas-panasin oleh teh oca ini sih cute banget ya <susuruh> insyaallah Pokoknya bahagia sekali melihat tentunya kekiutan, kegesrekan Dari Lesti dan Bilar ini membuat kita semakin happy setiap harinya Makin imun tambah naik pastinya Masya Allah banget Dan kita lihat juga persahabat banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Dari Lilis underscore Rush situ mengatakan Jamannya merintis ngecek di salon soalnya nggak pakai free food katanya tuh Ada juga dari komentar Nonon Mozart Nah ini kayaknya diwarnain sama Miss Endul ya, salah warna yang sekarang sama Ilham keren ya hasilnya, tuh. Masya Allah banget ya, pokoknya bahagia sekali. Alhamdulillah kita selalu dibikin happy oleh idola kita. Berikutnya, para sahabat kita simak juga. Ini aja tentunya chattingan antara fanbase dan idola. Masya Allah banget ya, kesayangan kita, Bunda Lesti dan Papa Bilar ternyata sering juga balesin chat dari fanbase Masya Allah bangga sekali, pastinya dan bahagia sekali fanbase yang sudah tentunya dibalas chattingannya Aduh, Masya Allah banget ya, emang idola kesengan kita ini luar biasa humble kepada siapapun inilah yang bikin selalu kita bangga kepada Lesti dan Rizky Bilar kemudian persahabat kita simak juga ini ada hubungan spesial dari Leslar Alavati yang score OFC yang mana mengunggah sebuah versikan momen di vlognya Lazer Entertainment Ini ada momen terharu juga yang bikin bangga untuk warga Konoha Seorang Rizky Bilar persahabatnya Ini real dan bukan rekayasa Saat Papa Bilar, Buda Lesti dan BBL Ini berhenti di lampu merah persahabat ya Ada seorang ibu-ibu penjual bunga dan Tentunya, persahabatan spontan Papa Bilar membuka dompet dan menarik uang senilai Rp 50.000 dan dikasihkan langsung kepada penjual bunga. Masya Allah, dan penjual bunga itu pun, sontak persahabatan spontan mengucapkan terima kasih dengan Papa Bilar. Masya Allah, banget ya! Inilah yang bikin selalu bangga kepada idola kesayangan kita. Lagi-lagi, kita dibikin salut. Mudah-mudahan rezekinya selalu diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran untuk Papa Bilar, Bunda Lesti, dan keluarga besar. Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan. Salah satunya dari Ake Leslar, underscore HGT95, disitu mengatakan, Iya, si ibu itu langsung bilang makasih Kak Bilar, langsung mengenali sosok Abang bisa sambil terharu loh. Memang ya keviralannya Leslar insya Allah tiada habis benar-benar Masya Allah tuh persahabat ya santak banget ya ibu penjual bunga ini mengenali sosok Rizky Bilar Dengan mengucapkan kalimat bilang terima kasih Kak Bilar Emang luar biasa idola kesayangan kita Semoga selalu menjadi orang baik Selalu menjadi inspirasi pastinya untuk kita semuanya Berikutnya para sahabat kita mampir ke fashionnya Bunda Lesti Baju yang dipakai oleh Bunda Lesti saat di vlognya Laysar Entertainment juga, Papa Bilar saat ke Studio Akademi. Merek Zara dibanderol seharga 1.99.900 rupiah. Masya Allah banget ya, berkah barokah selalu nih untuk rezeki idola kita. Dan kita semuanya juga selalu diberikan kemudahan.